Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mirsa. Ini adalah penerbangan pertama saya setelah PPKM darurat diberlakukan oleh pemerintah beberapa bulan yang lalu Terakhir saya melakukan penerbangan di awal Juni saat pulang dari Yogyakarta Prosedur di airport telah berubah Perjalanan ke Pulau Jawa kali ini untuk pertama kalinya juga Saya mencoba melakukannya dalam satu hari Artinya saya pergi dan pulang di hari yang sama saya ingin mencobanya dan merasakan bagaimana pengalamannya. Saya berangkat dari rumah pukul 5 pagi, jadwal flightnya jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Pada umumnya, penerbangan dari Pontianak ke Surabaya dilakukan dua kali, yaitu dari Pontianak ke Jakarta untuk transit, baru dilanjutkan dari Jakarta ke Surabaya. Namun kali ini saya beruntung. Ternyata ada penerbangan yang langsung dari Pontianak ke Surabaya tanpa transit. Alhamdulillah saya sudah sampai di Juanda International Airport, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. Alasan suami pasien mendatangkan saya ke kediaman mereka di Surabaya adalah karena gangguan gaib yang sudah terlalu parah Terakhir pasien sampai masuk rumah sakit karena serangan berupa rasa sakit di pinggangnya yang berpindah-pindah seolah sesuatu telah menghantam atau menyerangnya dengan keras serangan dan gangguan itu selalu dirasakannya selama ini silih berganti namun yang terjadi kali ini begitu brutal Sampai-sampai ia terlihat sulit untuk bernafas Ketika sampai di rumah sakit, semua hasil pemeriksaan medis menunjukkan hasil yang normal Tidak ada kelainan sama sekali Ini sangat aneh Saya sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh suaminya Untuk mendatangkan saya ke rumah mereka Yang saya tahu mereka keluarga yang sederhana Mereka tinggal di sebuah rumah kos Suaminya bekerja di warung kopi Istrinya tidak bekerja. Biaya untuk mendatangkan saya ke Surabaya cukup besar. Selama ini pasien sering melakukan rukyah mandiri dan pernah juga ditangani sebuah komunitas rukyah besar yang ada di Indonesia. Gangguan itu hilang sebentar lalu datang kembali seperti tidak pernah putus. Qadarullah. Ketika melihat saya di Youtube, mereka akhirnya memutuskan untuk mencoba berobat dengan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bentar, bentar, saya minta belok dulu lah. Oh, ya udah. Oke. Okay. Ah, sudah itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Nah. Sudah ya. Oke okay, saya pamit, Assalamualaikum Alhamdulillah sesi Rukyah sudah dilakukan kewajiban sudah ditunaikan dari asesmen yang saya lakukan berdasarkan tanda dan gejala yang diceritakan pasien dan dari hasil Rukyahnya saya menyimpulkan pasien mengalami gangguan jin luhur dan kemungkinan adanya sihir Wallahu'a'lam Bila dilihat dari sisi pengalaman rukyah, ini hanyalah satu di antara kasus yang sering saya temui dalam praktik pengobatan rukyah sehari-hari. Tidak ada yang istimewa, walaupun setiap pasien memiliki keunikannya masing-masing. Tapi hikmah berharga dari perjalanan ini bagi saya adalah bagaimana usaha seorang suami untuk melakukan yang terbaik bagi kesembuhan istrinya. Saya tidak berkata bahwa pengobatan saya yang terbaik atau terhebat sehingga saya yang dipilih untuk mengobati istrinya. Tapi ini adalah usaha maksimal yang dilakukan seorang suami untuk istrinya. Pasien bisa saja dibawa berobat ke perukiah lokal yang ada di kotanya, yang tentu biayanya jauh lebih murah. Namun keinginan hati sang istri dan mungkin juga niat dari suami, sehingga Allah mudahkan mereka mendatangkan saya. Inilah arti keluarga. Bila kita mengalami kesusahan dan kita minta bantuan teman Kebanyakan teman itu hanya membantu semampunya Tapi keluarga, mereka akan membantu semaksimal mungkin Seharusnya Ya, seharusnya Yang namanya keluarga itu membantu semaksimal mungkin Tapi ada juga yang tidak begitu Bila kita tidak punya uang Itu karena uang tidak pernah gugur dari langit atau keluar dari dalam tanah atau tiba-tiba muncul di bawah bantal dengan sendirinya sehingga kita bisa menunggunya setiap hari uang didapat bila kita bekerja kalau kita tidak punya uang selain berdoa kepada Allah kita harus bekerja dari sebab bekerja itulah Allah memberi kita uang jadi kalau saat ini kita tidak punya uang kita harus bekerja untuk mendapatkannya namun ada cara lain untuk mendapatkan uang selain bekerja yaitu meminjam misalnya carilah orang yang mampu untuk kita meminjam uang darinya cara yang lain adalah meminta donasi dalam islam kita memang dilarang meminta-minta namun bila benar-benar butuh atau berada dalam situasi darurat kita boleh melakukannya jadi bila keluarga kita sakit atau ada situasi lain yang memerlukan sejumlah uang kita punya tiga opsi untuk memberikan bantuan yang maksimal yaitu bekerja, meminjam, atau meminta donasi kalau kita bisa bekerja maka kita lakukan ada pekerjaan yang memberikan upah harian misalnya atau yang lainnya yang mungkin kita lakukan kalau tidak, maka kita meminjam atau meminta donasi dari orang lain kita bisa memberitahu seluruh keluarga dan meminta mereka berdonasi atau datang ke aparat desa untuk meminta bantuan donasi atau mendatangi lembaga sosial yang biasa memberikan bantuan Dan yang lainnya Itulah yang harus dilakukan Berusaha Kita harus berusaha terlebih dahulu sebelum berkata Saya tidak punya uang Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah saya sudah sampai di Juanda International Airport lagi Untuk melanjutkan perjalanan pulang Flight pukul 5.30 sore Jadi total waktu saya di Surabaya Sekitar 8 jam Ini pengalaman pertama kalinya bagi saya Untuk melakukan ini Harus berpikir cepat Mengambil keputusan cepat Dan bergerak cepat Karena saya melakukan perjalanan sendiri Mengurus dan mempersiapkan semuanya sendiri Jadi semuanya harus cepat dan tepat Mungkin itu saja uh, Pengalaman yang bisa Saya bagi dalam episode kali ini Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anda yang ingin mengundang saya ke kota anda, silakan hubungi saya via WhatsApp di nomor ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.